Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Bang Beni kita bicara hukum lagi dengan bahasa kampung bahasa sederhana saja dan kita selalu membahas hal-hal yang e, berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari rekan-rekan mohon maaf suaranya agak parau <tuh> jadi kita mungkin sering mengalami pindah, pindah tugas atau pindah alamat. Nah, ketika kita pindah alamat, pindah kota misalnya atau pindah bahkan pindah provinsi, kendaraan kita bagaimana? Gitu. Kalau misalnya dibawa, nggak masalah juga, tapi kan jadi kurang nyaman rasanya. Kita tinggal di Surabaya, tapi eh, nomor polisi Kendaraan kita plat B Jakarta kan gitu, jadi kan kita harus memutasikan kendaraan kita juga. Itu alasan pertama atau alasan lain mungkin kita kita beli kendaraan di Jakarta lalu kita bawa ke Surabaya lain daerah itu. Bagaimana cara mutasinya bang? Ini banyak pertanyaan karena nggak tahu akhirnya kan kita sering menggunakan calo kan, akhirnya biaya menjadi membengkak, rekan-rekan. Nah kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mutasi kendaraan atau cabut berkas kendaraan itu tanpa calo, ya supaya biaya lebih ringan, rekan-rekan. Nah yang pertama yang kita siapkan adalah berkas-berkasnya pastikan sudah lengkap, ada STNK asli, ya dan di salinannya fotokopian, BBKB asli, dan fotokopi. KTP asli, pemilik ya, kalau yang di STNK itu, KTP aslinya namanya, ah ya, sama kan, itu KTP-nya, pemiliknya. Kemudian, kwitansi pembelian yang bermaterai, Nah, itu dia, lengkapi itu, lalu pergi ke samsat awal, rekan-rekan, samsat di mana BBKB kendaraan kita itu eh, diterbitkan. Kita pergi ke sana. Nah, pertama kita ke sana, kita menuju ke bagian cek fisik. Nah, kita, jangan lupa, kita bawa kendaraannya juga, ya kan? Kita bawa kendaraannya untuk cek fisik. Nah, kita laporkan bahwa kita mau mutasi, mohon dilakukan cek fisik. Nanti oleh petugas, akan dicek fisik kendaraan kita, nomor rangka dan nomor mesin, dan melegalisir, memeriksa berkas-berkas surat-surat kendaraan yang kita bawa tadi diperiksa dan dilegalisir di sana rekan, rekan Setelah selesai kita cek fisik dan sudah dilegalisir, berkas tadi kita bawa ke bagian mutasi. Kita serahkan berkas-berkas tadi semua dan jangan lupa kita juga cek fiskal rekan-rekan. Kita ke bagian fiskal. Di sana ada juga biaya. Nah, setelah itu kita kembali ke bagian mutasi untuk membayar biayanya nah membayar biaya rekan-rekan ada kwitansinya jadi tidak mungkin e, berlebihan sesuai dengan yang semestinya karena pakai tanda terima rekan-rekan nah setelah semua diperiksa dan kita membayar biayanya kita akan disuruh e, pulang dulu untuk menunggu kapan diambil berkas-berkasnya nah di sini waktunya mungkin antara kurang lebih 5 sampai 6 hari biasanya rekan-rekan nah ketika sudah sampai waktunya kita datang lagi ke samsat itu dengan membawa bukti pembayaran tadi kita ambillah berkas kita rekan-rekan selesailah pencabutan berkas itu ya jadi gak susah rekan-rekan tahap pertama selesai kita cabut sudah kita cabut berkasnya lalu berkas yang sudah kita cabut kita daftarkan kita bawa ke samsat tujuan kita, samsat yang mau sesuai dengan uh, tempat tinggal kita. Kita bawalah ke sana. Nah, kemudian setelah kita sampai ke samsat tujuan, kita serahkan berkas-berkas kita itu rekan-rekan untuk diteliti. Pertama dicek fisik lagi dia. Dicek fisik lagi, dilegalisir lagi, diperiksa lagi. Lalu setelah itu kita pergi lagi ke bagian mutasi ya. Kita serahkan lagi berkas-berkas kita, rekan-rekan. Kalau misalnya kita pindah provinsi, kita dulu <coughs> kita harus cek dulu, cross-check namanya, kita harus cross-check dulu ke Polda. Ya, ke dilantas Polda, nanti di sana dilegalisir, baru kita bawa lagi ke samsat tadi, diserahkan lagi dia. Kalau kita pindah provinsi, ya rekan-rekan. Setelah kita serahkan semua dan uh, sudah lengkap, kita akan diberikan tanda terima dan diberikan surat jalan sementara, rekan-rekan untuk kita bisa mengendarai kendaraan kita dan uh, kita akan datang lagi waktu yang ditentukan oleh petugas untuk mengambil STNK dan nomor plat baru. Nah, setelah berkas-berkas uh, kita dinyatakan lengkap oleh samsat tujuan tadi, Maka kita akan diberikan tanda terima ya untuk mengambil STNK dan BBKP yang sudah diupdate, nah mereka mengerjakannya itu mungkin satu atau dua minggu ya. Nanti mereka yang ditentukan tergantung kesibukan pelayanan di sana. Ketika sudah tiba waktu yang ditentukan tadi kita datang lagi, membawa tanda terima bukti yang sudah ada itu, diserahkan kepada petugas loket itu lagi. Dan di sanalah kita akan membayar pajak di STNK. Untuk update BBKB ya di sanalah kita akan membayarnya. Nah kalau sekalian mau balik nama di sana juga diharapkan pada saat itu kita bayar semuanya. Berapa jumlahnya bang? Itu tertera nanti di balik di STNK itu. Jadi semuanya jelas biayanya tertera nggak nggak ngarang-ngarang rekan Setelah kita bayar semua kita mendapatkan STNK baru lalu. Eh, Nomor plat polisi baru nah, tinggal kita menunggu nanti kapan selesainya BBKB yang diupdate. Karena kalau BBKB ini harus ya mereka rekan-rekan. Jadi kita akan kembali dengan membawa STNK dan plat nomor baru. Nah, setelah nanti waktu pengambilan BBKB yang sudah update, sudah diupdate tiba, kita datang lagi untuk mengambil BBKB yang sudah diupdate rekan-rekan. Selesai lah mutasi kita jadi nggak terlalu sulit kan, kan, kan? Nih saya simpulkan, saya ambil garis besarnya ya. Yang pertama kita siapkan berkas kita lengkapi lalu bawa ke samsat awal. Di sana akan cek fisik dulu. Setelah cek fisik selesai dan dilegarisir, kita ke bagian mutasi. Di sana kita membayar biayanya dan juga bayar untuk cek cek fiskalnya, bayar fiskalnya sekalian. Setelah lengkap semua, dan dinyatakan e, tidak bermasalah, kita akan disuruh kembali lagi untuk mengambil berkas. Mereka akan menyusunnya kembali. Setelah tiba waktunya, kita ambil berkas kita lagi, kita bawalah ke samsat tujuan. Nah, di samsat tujuan kita tujuan, kita pergi lagi ke bagian cek fisik. Di legisir lagi, setelah lengkap, kita bawalah ke bagian mutasi. Nah, setelah lengkap semua dan dinyatakan sah, maka kita akan diberikan tanda terima untuk mengambil STNK dan nomor polisi baru. Sekalian kita membayar pajak, membayar stnk nya Kalau balik nama, sekalian di situ balik nama semua. kan Ya. Setelah itu, kita tunggu DBKB diupdate, selesai. Sudah. Biaya semua tertera. Tidak ada yang mm, biaya siluman. Nah, jadi lebih irit ya rekan-rekan. Jadi tidak usah pakai calo bisa dan saya kasih tip ya rekan-rekan ya. bahwa ketika kita mengurus mutasi ini nanti cawut berkas ke samsat banyak teman-teman kita di sana yang melakukan hal yang sama kita bisa tukar pikiran kita bisa saling tanya ya sambil kita cari pengalaman kita bisa dapat teman baru bisa bersalut dan biaya jadi tidak membengkak. Ya, jangan ragu untuk mencoba rekan-rekan, tetap tonton channel Bang Beni, walaupun sederhana dengan bahasa yang sangat sederhana, bahasa kampung seperti ini, insya Allah bisa mendapat manfaat dan menambah wawasan kita, meskipun sedikit rekan-rekan. Ya, sampai bertemu kembali, selamat melaksanakan ibadah puasa, ya mohon maaf lahir dan batin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh